jangan dong masih bisa dianuakan nih semuanya ini geliat aja nggak beri kesempatan salam pak dan kita sudah jangan sudah ini kan rumah ini rumah pribadi bukan rumah pemerintah saat, tinggal, eh, so, uh, like hey, begini, kita kan, kita kan ada gak, gak, gak, pinggir, gak, gak, gak, gak, gak, atas itu Ular, ya, udah, ya, ey, ya... sacar, usar, hacer, luar, pulang. luar, luar, luar, luar, luar, luar, luar, luar, Oh, oh. Oh. <imering> kami ajak, kami ajak, kami ajak Aku kami H. H. Yang nah, baju putih Yang kan baju putih Sau khi